Oke okay, pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi error ke DNS ya saat kalian membuka internet browser di PS4 hand atau mungkin PS4 yang uh, udah ada uh, jailbreak gitu ya Nah mungkin kalian baru mengikuti tutorial dan tiba-tiba putih gitu ya ada tulisannya putih atau DNS gitu ya walaupun saya nggak bisa tunjukin juga karena saya lupa screenshot dan lupa rekam juga sih gitu dan uh, untuk cara mengatasinya gampang banget sebenarnya kan cukup tinggal uh, tutup aja internet browsernya tinggal kalian ke settings dan tinggal kalian ke network dan kalian di sini harus setup internet connection lagi gitu kalau kalian udah uh, yang sebelumnya gitu ya, misalnya kalian udah atur DNS dan sebagainya kalian cukup tinggal use WiFi kalian pilih yang custom dan uh, di sini kita pilih untuk wifi mana yang mau kita uh, hubungin atau mungkin sambungin gitu ke PS4 kita gitu. Uh, setelah dipilih kalian cukup tinggal kayak misalnya uh, tinggal pilih aja namanya gitu. Uh, apapun gitu nama wifi atau mungkin akses point kalian. Dan yang memang ini cukup tinggal nunggu aja sih kayak nunggu gini doang nanti tinggal diklik doang gitu di sini untuk IP address otomatis untuk DHCP otomatis juga do not specify sih bukan otomatis dan untuk DNS nya manual gitu dan ini untuk primary dan secondary udah uh, kisi otomatis jadi tinggal di next aja dan untuk ini juga otomatis gitu ini juga do not use untuk proxinya dan untuk uh, internetnya kalian enggak usah tes langsung aja uh, kalian Jalanin lagi untuk internet browsernya gitu Misalnya kalian ketik ulang untuk yang namanya karo218.ir Untuk yang saya untuk yang hostingnya mungkin kalian bisa beda gitu bisa dari Al Azif atau apa Saya juga atau cuman ini yang saya pakai karena memang simpel juga gitu untuk uh, namanya gitu karo218.ir Itu cuman beberapa huruf doang jadi gampang diingat gitu Nah Nah uh, setelah itu sih untuk saya ya, untuk saya udah nggak ada lagi gitu, error-error kayak gitu. Udah langsung uh, kebuka ke sini. Dan kalau kalian uh, misalnya di sini gitu ya, misalnya kalian pilih nih yang Max 9. Ini kalian tungguin dulu di sini sampai si websitenya ini uh, nge-cash ya. Atau mungkin kalau mungkin internet kalian tiba-tiba error atau mungkin offline, kalian offline. Kalian bisa nyalain hand kalian gitu tanpa harus uh, pakai internet. Dan saya saranin juga sih kalian pakai uh, untuk... Uh, payload gitu ya, payload yang namanya disable update sini karena walaupun saya udah uncheck untuk yang otomatis update di PS4 saya, itu tiba-tiba ke-download gitu, untuk yang Premiere 9.03 gitu, jadi ya hati-hati aja gitu, nanti handnya bisa hilang dan gak bisa lagi pakai jailbreak gitu tujuan saya jailbreak sih, saya untuk main game visual novel yang kayak gini gitu walaupun saya nggak tahu juga sih, gamenya ini kayak gimana dan ya memang saya untuk belajar bahasa Jepang doang sih, dan ya jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye